طيب ana takut kalau misalnya menetapkan nama Allah atau menetapkan sifat Allah istawa dan menetapkan sifat Allah turun berarti ana menyerupakan Allah dengan makhluk padahal kan Allah tidak ada yang serupa dengannya dan ini yang biasanya menjadi alasan saudara-saudara kita yang mentakwil ada rasa takut di dalam hatinya untuk menyerupakan Allah dengan makhluk istawa takutnya nanti menyerupakan makhluk yang beristawa nuzul nanti menyerupakan Allah dengan makhluk yang juga turun akhirnya mereka pun dengan alasan ini akhirnya mereka mentakwil. kita katakan bukan dengan cara seperti itu kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Cara mensucikan Allah bukan dengan cara mentakwil. Tapi dengan mengatakan bahwa Allah azza wa dialah yang memiliki sifat istiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Selesai. Allah memiliki sifat istiwa dan kita katakan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Kenapa kita katakan tidak sama? Iya Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun Dan dialah yang maha Melihat dan juga maha mendengar Orang yang salah itu Kalau dia mengatakan Allah beristiwa Dan istiwa Allah sama dengan Makhluk Itu yang musyabihah Menyerupakan Allah dengan makhluk Tapi kalau orang mengatakan Allah beristiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk Menyerupakan atau tidak itu? Tidak Atau mengatakan Allah turun Dan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk Kita tidak menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk Kenapa? Laih saka mithli syai' Wah huwa sami'ul masir Tapi lalu bagaimana turunnya Allah Sesuai dengan keagungannya Lalu bagaimana istiwanya Allah sesuai dengan keagungannya? Allah SWT dia lah yang maha agung, dialah yang akbar, dialah Al-Kabir, Al-Azim. Maka Allah SWT beristiwa sesuai dengan kebesarannya dan Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan turunnya dan juga istiwanya makhluk.